Baiklah berasa, balik seluruh dimana kalian berada Untuk kabar pertama, ada sebuah kabar yang semakin membuat kita penasaran Dan makin gak sabar sekali melihat idola kita Bunda Lesti yang akan tampil malam hari ini Diinfokan langsung dari Instagram Bang Boril Mengingatkan untuk warga Konoha, jangan lupa Malam hari ini, ada Bunda Lesti yang sudah dipastikan akan menjadi bintang tamu Di acara Hood on TV yang ke-29 Jangan lupa persahabat ya untuk menyaksikan dimulai acara jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Bunda Lesti malam hari ini akan tampil di layar kaca. Semoga Bunda Lesti sehat. Bunda Lesti selalu menampilkan penampilan terbaiknya dan selalu membuat kita bangga pastinya. Amin. Dan doakan juga persahabat. Untuk malam hari ini, semoga Bunda Lesti menang menjadi selebritis terkeren Hood Antv ke-29. Disimak juga di kalimat Gansan Info yang dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, jangan lupa nanti malam, mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ada penampilan Lesti Kejora. Di program Indonesia Bangkit, live hanya di Antv pantengin channelnya. Terima kasih, semangat. Persahabat, ya dikasih semangat. Biar kalian gak lupa, biar gak ketinggalan dicatat jamnya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Acara tentunya dimulai, kita makin gak sabar menyaksikan idola kesengan kita tampil malam hari ini Dan berikutnya juga persahabat ada gambar spesial yang kita dapatkan dari Kak Tio Santi ini mengunggah postingan foto momen bareng Bunda Lesti dan Papi Pilar. Ini saat meeting bersahabat ya Kita bangga Alhamdulillah Leslar memang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat Kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Katia Santi Senang banget bisa ketemu dengan kedua anak yang baik, humble, kreatif Akhirnya kita bisa ketemu dan chat banyak yang kita obrolin. Membahas tentang hal-hal yang positif, saya senang mereka mau belajar anak muda yang sangat potensi dan anak muda yang harus disupport, anak muda yang luar biasa. Tetap jadi diri sendiri dan terus berkarya, Rizky Bilar, Lesti Kejora. Dan juga ada ketemu dengan cucu yang soleh dan makin lucu dan ganteng, Abang L. Semoga bisa menjadi anak kebanggaan keluarga dan orang lain. Amin. Masya Allah banget ya. Doa, pesan tentunya disampaikan oleh Kak Tio Santi untuk Leslar. Kita bangga banget ya. Alhamdulillah. Banyak orang-orang baik yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita. kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga. Ini ada momen spesial. Masih di vlognya Leslar Entertainment semalam. Ini Bang Mimin akan mengingatkan kembali bahwa Bang Hussein Al-Sinov ini ditawari langsung oleh Papa Bilar untuk masuk untuk gabung ke tim Leslar Entertainment. Dan di sini persahabat ya disimak bahwa Bang Hussein Al-Sinov ini mensupport idola kesayangan kita dengan tulus tidak pernah mengambil keuntungan dari awal viralnya Leslar. Bisa dibilang bersahabat Bang Hussein ini Yang membuka jalan Papa Bilar bertemu orang-orang hebat Salah satunya pertemuan kobas dengan Papa Bilar Itu dipertemukan oleh Bang Hussein Asinov Masya Allah banget ya Bang Husein. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan sukses untuk Bang Husein juga Ini salah satu teman yang sangat luar biasa mensupport idola kesayangan kita tanpa pernah mengambil keuntungan dari idola kita ini Masya Allah, baik banget ya Bang Hussein Semoga Bang Hussein juga selalu diberikan kesuksesan Ke kabar berikutnya para sahabat Ini adalah momen spesial juga yang terdapatkan Wow, makin gagah banget ya idola kesayangan kita Tambah manis, tambah ganteng Dan semoga usaha barunya ini Bersama King Banana Crispy tambah sukses dan jaya selalu. Amin. Kita lihat juga persahabat di unggahan terbaru Kobas. Tengah jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video Papa Bilar. Wah, wow, sepertinya siang hari ini ada Kobas di rumah Lesnar ya untuk membicarakan usaha barunya bersama King Banana Crispy. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Kobas. Bisnis baru kita bareng Kak Rizky Bilar. Jangan lupa di follow ya, kingbananacrispy.id Awal pertemuan dengan Iqbal Saputra di Instagram Dan beliau sering ikutan bareng kita di Jumat Berkah Dan pastinya, aku sering dikirimin nih pisang sama beliau Dan akhirnya aku undang ke Kobas Podcast Awalnya pakai nama pisang si AA, Akhirnya kita kolaborasi dengan nama King Banana kingbananacrispy.id barengan dengan kakak Rizky Bilar dan sekarang barengan juga Wika Saputra dan Kasein Toma Dan Hilda21 Doa lancar lancarnya dan, dan Dinku Semuanya selamat berakhir pekan Salam buat keluarga Itulah kalimat yang dituliskan oleh Kobas Di laman akun Instagram pribadinya Sudah dipastikan juga Papa Bilar ini ikut andil Dalam usaha baru King banar Crispy. Mudah-mudahan sukses Berkah barokah Amin